Halo, selamat malam ini adalah spirometer kontek SP70B B artinya bluetooth nah, mungkin ya tapi ya ini bluetooth karena dia bisa terkoneksi dengan bluetooth ke hp smartphone baik iphone maupun android Oke, ini memakai baterai A3 ini ini saya pakai alkaline biasanya lebih awet kalau alkali ini. ini konteks spirometer kalau bisa dilihat ini fokusnya oke okay. sp70b nah. voltage 3 volt 80ma nah ini ya speknya konteks medical system oke okay. made in China ini people Republic of China nah, oke okay ini dibuat tahun 2019 bulan 10 jadi ya enggak lama-lama banget Tutup. cara nyalakannya warna urin ini ya klik warna urin tombol warna urin ada lambang powernya kelihatan enggak kelihatan ini kayak lambang power uh, kanan kiri ya. klik agak lama nah ini seperti ini ini tampilan awalan ini seperti ini bisa langsung ditiup sebenarnya cuman data-datanya ini kan harusnya diisi dulu sesuai dengan uh, nama yang mau diperiksa atau pasiennya Oke, caranya mengubah data-datanya oh ya ini tanggal ya tanggal sekarang date tanggal sekarang jam sekarang logo bluetooth ini mungkin apa ini kapsul atau pil jadi ini kalau silang ini artinya sebelum minum obat dan ini setelah minum obat ke caranya mengedit di klik sebelah kiri agak lama nah bedip-bedip ini kalau merubah tahun coba jam ini tanggal bulan, gender umur tinggi, sama metodenya ini tulisan kenut kenutson maksudnya nah, ini agak fokusnya agak aneh oke kita coba ya, kita coba untuk ngedit tahun gitu, klik yang oranye nah kanan kiri kanan kiri nah, naik turun naik turun gitu. kalau sudah oke okay, klik orange lagi di kedip sebelah sini bulan sudah benar bulan Mei bulan 5 tanggalnya ini di edit klik tanggal sekarang 29 klik, klik lagi oke okay, kalau sudah benar ini gendernya cowok, cewek ya, male, female, ini female, ini female, male, klik, male, bedip-bedip, age, age, umur, nah. naik, turun, naik, turun, oke, okay. klik, tinggi badan, naik, turun, ya, nah, ini 165 lah, tinggi badan. Saya so, ini ada ICCS, sebelah sini ICCS ya ini kelihatan nih ICCS USA Nut Knud, Nutson nah, ini yang biasa dipakai apa? Uh, USA ICCS atau Nutsen Nutsen nah, biasanya. Oke. Okay, kalau sudah mau tiup Diklik lama sebelah kiri. Nah ini kedip-kedip dia minta. Ini sudah atau sebelum minum obat ini Itu umpamanya. Iya. Okay, umpamanya ini sebelum minum obat silang gini. Oh yeah, ini FVC, ya ini metode pemeriksaannya caranya efisi ya, efici. Vital force pasti jadi harus menghentak. Diupnya agak menghentak. Oke okay, coba saya tiup. berapa nah pef-nya 8.3 L per second ini fev1 FVC prediksinya uh, apa aktualnya prediksi persennya 86% oke okay, kalau warna ini warna hijau ini warna hijau itu artinya sudah oke okay, normal ini coba saya apa coba yang asal ah nah seperti itu nah ini akan warna oranye artinya ini tidak normal merah ini artinya moderate apa tidak normal oke okay, karena ini perhitungan pembagi jadi pasti besar karena ini sama-sama tidak normalnya, uh, kalau ada merah-merah gini berarti orange, gini mild moderate biasanya ini uh, tidak normal indikatornya seperti itu kita kembalikan lagi Oke okay, ya, pakai ini. Untuk melihat datanya kita klik sebelah kanan. Oke okay, ini, ini tadi, ini yang saya pernah nyoba tadi pertama. Oke okay, kedua, ini ketiga. Ini yang tadi yang asal tadi yang keempat tadi ini yang asal-asalan tadi. Nah. Nih. Okay, ya, kalau mau kembali ke apa pemeriksaan kita pencet ini yang lama agak lama ah, nanti kita nyalain lagi oke okay, ya seperti itu kira-kira ini kita mencoba tanpa dikonekkan ke hp jadi seperti itu. Ayo kita sekarang mencoba mengkonekkan dengan HP seperti apa. Softwarenya namanya DR Lung, L-U-N-G, lang apa lung itu. Oke kita lanjutkan untuk mengkonekkan Spirometer SP70B ini ke HP. Pertama-tama kita download dulu softwarenya di Playstore aplikasinya ya, namanya di drlung DR nah, ini ada wa tadi ini, ini dokter lung yang ini, ya. ini dokter lung. Oke ini klik, oke. ini sudah saya install, Jadi, buka. logonya seperti di logonya nah kayak ini nih paru-paru dua di lung Contact Medical System, oke. seperti ini nah ini Cuma dibuka seperti ini oke keluar dulu kita nyalakan bluetooth kita dulu oke, Bluetooth on oke Bluetooth sudah on ini. ini kita on kan oke kita nyalakan coba ini saya pisahkan dulu ya ya kita nyalain ini kita nyalain nah dia dia membaca ini Pulmo namanya Pulmo 70B ini mau memasangkan ini nah, sudah terkonek ya kembali lagi ke sini ke dokter Lung sekarang perlu oke okay. nah ini untuk nilai-nilainya dia akan mengacu ke sini ya ke information ini sudah saya masukkan tadi bahwa yang kelahiran tahun 85-10 tahun 10, 10 tinggi badan berat badan sekian-sekian update Oke okay. ini device-nya sudah ada SP-70B Pulmo yang tadi ya coba kita tiup kita kembali lagi ke Hill okay. oke nah lagi ini kalau enggak di pakai agak lama dia akan langsung dia mengadil dulu ya oke okay, kita tiup sekarang sebelum no. <tuh> dia connecting langsung baca Nah, dia ini langsung menghapus ya kalau ini dia langsung del gitu kalau dikonekkan ke hp dia langsung deleting ini deleting Oke, coba ya coba lagi ini nilainya sesuai dengan data yang dimasukkan di aplikasi jadi dia nggak ngikut data yang di sini nggak ngikut data yang di spirometernya ya yang itu data yang di spekrometernya. Ya kita cepat lagi ya kita kita tip lagi. Cek <SILENCIO> correcting dia langsung. dia langsung del. Ini langsung del. Ah ini nilainya. Oke. Okay ntar saya kurangi dulu biar cahayanya agak agak bagus ini ya menyesuaikan jadi akhirnya agak gelap yang sebelah sini ya oke cepat sekali lagi ya tiup sekali lagi ya nah dia muncul dia langsung connecting transfer ke sini data-datanya oke, okay, jadi seperti itu simpel banget, alat ini modern, karena bisa dikonekkan di HP oke okay. itu dulu uh, keterangan atau coba alkes untuk spirometer SP10 eh, sorry, SP70B Oke, eh, terima kasih.